Halo semuanya kembali lagi di channel pop ya hari ini kita bakal main mau as lagi ya ya mau asnya masih episode 3 jadi aku mau lanjutin aja ya Oke kita bakal langsung aja main nah, kita ganti ya jangan pop jadi speedrunner ya, karena aku suka cepet-cepet terus kita bakal fine game ya ini aku impostorsnya ini terus aku nyalin semua ininya ya biar jadi kayak random gitu jadi kita mungkin ulang aja coba kita ambil random dan ya kita dapat di sini oke okay. ya, kita bakal tungguin aja deh oke okay, dua satu oke okay, kita kita ya kita jadi crewmate lagi tiga episode berturut-turut ya semoga nanti nggak jadi crewmate ya jadi oh ternyata cuma di admin ih dikit banget gampang ini mah ya nggak ya nggak oh iya yeah. lebih gampang di android kalau swipe card ini tuh kan aku belum terlalu biasa ya kita ke elektrikal oke okay. udah ditungguin aja apa nih bakal diem dulu coba ya fun in navigation katanya oke coba kita lihat orange is innocent oke kata putih orange is innocent wah ada orang Indonesia <tuh> banyak yang main nah, ya orang Indonesia mawas padahal aku udah di North America ini ya itunya regionnya atau apa? Skip Oke, okay, Orange Innocent katanya sih Terus Oke, okay, skip mungkin oh, Kita beneran diem nih Oke, okay, uh, skip aja okay, itu bakal skip Apa nih? Skip okay. Oke okay, nggak ada yang ejected kita bakal ke electrical ya kalau gitu semoga nggak ada yang bunuh ini posternya ada berapa sih oh. oh. ah. oke okay. Oren Oren innocent putih tahu Oren innocent jadi putih nggak bakal itu ya Nge vote Oren jadi <laughs> Oke okay, mantap Oke okay, semoga Oke, okay, dark blue oke okay. Oh ya yeah. gini e, jadi putih udah percaya orange itu Innocent ya karena mungkin dia ngeliat ngapain e, kayak apa nembak asteroid atau betulin shield atau uang scan ya di sini ya nggak tahu ya jadi dark blue oke okay, mantap oh, untung ada orange orange penyelamat mantap oke okay. terus mungkin kalian sadar ya kalau aku <laughs> uh, lebih rame gitu pas main mau as ya jid terus kalau main Minecraft itu kayak ya diem gitulah ya karena mau as heboh gitu loh gamenya oke okay. sekarang ungu ini mencurigakan ya oke okay. Why was in imposter kita say hello hello Oke okay, kita selesaiin tesnya nih tinggal satu lagi ya udah saya ya lo oke okay. ungu lah ungu ungu unggul. ungu ungu ungu light green kenapa light green ya lo user user hmm mantap. Hmm. Oke, katanya sih light green ya. Apa? Eh uh, lime katanya. Light green, ya kan? Oh iya, dia bilangnya light green bukan lime ya. Ya, kalau kata aku sih ungu mencurigakan ini, soalnya tadi dia satu-satunya yang hot orange ya bukan biru ya atau mungkin dia cuma salah gitu nah, kok ini ada coklat sama merah ya padahal kan ini seharusnya yang mati-mati di sini oke coba kita lihat siapa ya nah, iya tunggu, ungu masih ini juga ya sama orange Ya, mungkin ungu nih yang imposternya gitu ya kalau jadi crewmate itu harus pintar harus 200 Iq ya <sukai> Oke jadi kita nggak ngapa-ngapain lagi di sini mungkin aku bakal skip aja ya Oh <sukai> <sukai> skip atau gimana ya G Oh ya kan Ungu udah mati Oh ternyata imposternya ada tiga ya. Jadi mungkin kita uh, ganti game aja ya. Oke okay, kita udah dapat lagi di sini ya. Ini di scale. Kita bakal jadi warna merah aja. Terus uh, kita bakal tungguin mungkin sampai udah mau mulai. Ya. Yeah. Jadi aku mungkin bakal skip. Oke. Okay. Oh nyetok akhirnya, akhirnya, akhirnya, oke, okay. kita uh, mungkin bakal kesini dulu ya, pura-pura itu terus matiin lampu. Ya kita bakal tunggu dulu sampai semuanya itu ya, terus kita bakal jalan. Hmm. ayo, hoy, hoy, sibutan, oke, okay. oh my god, oh aku ketahuan, hah? ya, Gak seru dong, nangis aku sih, beneran nangis. kita bakal jadi gentleman ya kita bohong nangis aku di android lebih gampang belum biasa main di sini karena aku sering mainnya di handphone ya jadi ah ya Oke okay. satu aja yang duduk imposter satu lagi ya Oke okay, enggak seru jadi mungkin kita bakal langsung keluar aja Oke okay, kita dapat di Mira HQ ya Semoga kita jadi impostor lagi ya Karena tadi itu enggak seru Aduh, cepet banget nih Oke, okay, ini 3, 2, 1 Semoga jadi impostor Enggak hmm, hmm, Belum mulai Oke, okay, 5, 3, 2, 1 Oke, okay, langsung aja Oke, okay, mantap Membuat sedot dua kali Oke, okay, mungkin kita bakal mainnya empat kali ya, karena tadi itu enggak seru yang terakhir ya. Jadi di sini enggak ada fan ya. Di sini enggak ada fan. sih. Oke, okay. tadi ada black, open kill malah ada yang report ya. mana nih. Oke, kita bakal mungkin diem aja ya Oke kita bakal lihat aja Communication katanya Speedrunner ini and orange in the room oke okay. <laughs> kayaknya item ini percaya sama aku ya aduh ini item gak boleh, di kill dulu deh atau mungkin kill aja gak tahu gimana nanti oke kita mungkin jangan silent aja ya aku tak dicurigain Oke, okay, kita sekarang kita bakal ngapain lagi ya? <tuk> <tuk> <tuk> aku belum bunuh. <tuk> Oke, okay, kita mungkin bakal ganti yang dua imposter aja ya. Karena kalau ini ini kebanyakan tiga kayaknya. Jadi aku bakal cari di sini lah kita jadin Obama oke okay, kita bakal tungguin aja ya kita di polus ini kita bakal tungguin ya sampai udah mau mulai ya jadi aku bakal skip aja oke empat tiga dua satu semoga jadi imposter lagi Oh nangis aku giliran jadi imposter kayak gitu Oke, kita langsung spetran aja ya. Dan begini, udah selesai. Kita bakal cari misi yang lain di situ ya. Ya sesuai namanya, spetranalah. Berarti kita harus spetran, eh. Oh, di sini ternyata. Hmm, di sini ya. Hmm, Oke. Okay. Tidak apa-apa Kita bakal aja ya hmm, Kita lagi Gini hmm, Sini nah, Terus kita ah, ini Agak mundur Oke okay. Terus kita bakal Misi mana lagi Di tengah-tengah situ ya Halo siapa itu Ah, ah, ah. dasar merah oke, okay, kita bakal tunggu aja open oh, your sign test-testnya dulu red was there before i did made me scan oke, okay. ada yang bilang red semoga Oh maksudnya iya cuma salah ini katanya salah. Oke okay. oke okay, tapi pada food merah ya. Oke okay, jadi merah dibuang. Map Deus and Impostor. <laughs> oke okay, kita bakal lanjut aja ini tesnya ya ini meskipun isi SPCS lemon es kasi terus kita di sini ada tes lagi hmm, ini ya terus kita bakal cari di sini ada tes 2 di sini sebelum kita menang ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 isi SBCS lemon squeezy tinggal satu tes lagi ya eh kuning sekarang ah tidak kuning oke cyan oke cyan oke dua yang bilang berarti emang ya Oke okay, ini imposternya dua ya berarti kita langsung menang nih kita nggak tahu mungkin waktunya Oh, oke okay, mungkin aku bakal main sekali lagi deh. Ya, oke okay, it was not me. I. kita bakal lihat aja ya dramanya. Oke, <laughs> oke okay. okay, dan pada pilih sain. Kalau oh, emang bener sain apa enggak ya? Oke kita menang Oh, Victory Mantap Kita bakal main sekali lagi Oke kita bakal tunggu ya Sampai udah mau mulai Oke 2 1 Kita bakal mulai Langsung lihat crewmate lagi Oke gak apa-apa deh Kita memang sudah Di taktikeran untuk menjadi crewmate Mungkin Okay. Ah, tidak. Tidak ini. Okay. Kita ke sini. Ada yang ini, ah. Okay. Kita Orang kedua. Orang kedua ke sana, woi. Woi. Sana, oi satu kesana dong. oi nah, bagus, satu kesana, satu kesana cepetan. Oke, okay, mantap, kita bakal jalan lagi. Nah, Oke, okay. kita bakal kesini. sini ya. udah sekarang kita punya scan es kita punya scan woi woi woi bukti ini woi eh bukti bukti oke okay. oke okay, ada yang lihat ya ah tidak oke okay, mantap ada yang yang lihat ya. ya hmm. Sekalinya aku miskin ya ampun. Kita gak apa-apa. Rednya, -apa. red, red, red, red, red, red, red, red, red, red, red, red, red. Si Red ini malah nuduh aku ya. Padahal yang report itu biru, biru tua, bukan cyan ya what I was monitoring in the red or science? red kocak red, red. oke okay. dan ada red oke okay, kita akan menang lagi atau enggak ya oke okay. itu nih box door tinggal satu lagi Ayo, kalau scan dulu mungkin scan di sini lama ya kok oh, jadi kosong dua waktu karena gak ada yang lihat di kita Ayo. Ngomong apa sih aku ya kali aku juga nggak dengar paling ya, ini swipe card aku bakal latihan ehm. oke okay, lebih gampang di itu sih di Android lebih gampang Mungkin bakal coba aja, nanti mungkin di asoi atau gimana nggak tahu kok bakal cari recordernya oke udah selesai oke lightnya oh ada yang mati kah oh ya kok tadi kayak aku lihat gitu ya mungkin mataku buram oh ini oke okay, kita udah selesai kita bakal satu lagi di sini ini oke okay, mantep isi SBC S2 Dan terus di sini juga ada kita ini ke sini ke sini oke okay, bloody kill ada yang report dong. Enggak ada yang report. Ya. Semoga kita menang. Emergency meeting. Oh my god. Semoga kita menang. Lion, was less to come to lights, Pesto, 2, oh, pesto, apa ke Pesto atau tidak? Hmm Ya, karena Red ini Tadinya Imposter ya, jadi mungkin dia Ngasih 3, 3, oh, katanya, oh 3, oh yaudah, pink. Dia yang di -kill. Nanti pink, pink. ya 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, memang 3, 3, kita Kita 3, kalah. Kita kalah kita kalah, oh ya kita kalah kita bakal kalah 4 orang lagi, tiga malah makot oh iya kita gak suruh pada ngediain test sore kita kalah oh <lacht> Oke mungkin segini aja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Kalau kalian mau lihat video yang lain, tinggal uh, klik di sebelah kiri kalian ya. Jangan lupa like, apa? sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Da